Dada Dalam satu perempat degup jantung yang tersisa Degup berlari-lari Tidur berlari-lari Dikejar degupnya sendiri Dalam dada Tuhan hanya berdiri Di bibir pintu Tertutup Tuhan tak ada dalam dada Deguk menjelma kasih Menubruk tiap sisi dinding Menubruk tiap sisi dinding Menubruk tiap sisi dinding Menubruk tiap sisi dinding Menubruk tiap sisi dinding, tiap sisi dinding. Tiap sisi dinding. Dalam dada Deguk menjelma marajahan Tidur tertawa Tidur tertawa Tidur memilih moksa Tidur memilih moksa Tidur memilih moksa Tidur memilih moksa, Tidur memilih moksa.